kita mancing dulu bro mudah-mudahan dapat mancingnya ya, ya umpannya habis Halo saudara-saudara ternyata masih belum ada dipatok juga pancingnya ini Kita mencoba memancing di kolam pemancingan Di kota Samarinda Kolam pemancingan Rimbawan namanya Jalur arah ke Tanah Merah Di bawah Kebun Raya Samarinda Halo bro Belum dapat-dapat juga lagi ini teman-teman semua ya tunggu dulu lah siapa tahu ada ikannya yang mau kenal lagi nah itu mancing kita dipatok-patok aja tinggal ikannya ya beginilah kalau mancing harus banyak sabarnya namun juga mancing di kolam kalau nggak pas umpannya nggak matuk Apalagi umpannya cuma umpan jangkrik doang Bagi teman-teman yang pemancing Tahu umpan-umpan umpan ikan bawal Kasih tahu dong Di komen di Ytnya saya Biar saya buatkan umpannya Buat saya mancing Nih teman-teman para pemancing Semua Ini kolam pemancingannya, cuma kayaknya kita salah umpan, jadi nggak ada di patok sama sekali ini kayak. Itu kalau ikannya lagi asik itu nyamber nyamber ke atas, tapi di sini nggak ada sama sekali, sepi banget. Aduh, harus sabar nih mancing di kolam. Hey bro kita pindah ke kolam lele nah ini teman kita ada yang mau mancing lele juga ini nah itu dia bilang kalau dikubar banyak spot kita mancing nanti dia ikut ke kubar memancing sini habis spotnya mancing jadi kita coba-coba nih mancing di kolam pancing gimana rasanya tapi tidak seenak mancing di alam bebas memang dalam bebas langsung patok. Kalau di sini nunggu berjam-jam satu pun nggak dapat. Ya sabarlah, namanya mancing harus menahan rasa sabar. Ya kita lempar lagi. Ya mudah-mudahan dapat. ya beginilah keadaan pemancing di kolam pemancingan kita tes-tes memang perlu kesabaran yang lebih ekstrim ini kalau di pemancingan bro salah umpan kamu nggak dipatok nah itu dia bilang cari lokasi setengah mati teman-teman banyak desetrum juga diracunin sungai-sungainya nah, jadi teman kita ini mancingnya di kolam juga akhirnya saking susahnya cari spot mancing sekarang aduh kepada Masyarakat dihimbau lah janganlah meracun atau menyetrum Betrum. sungai ya kan bro ya, betul Nah kesel anak, nah, anak cucu Cuma dengar cerita aja ikannya ya, udah gak ada aja, Atin, sekian, sekian. Nah. tuh dengar teman kita aja ngomel-ngomel nih bro ya. Oke bro sampai di sini aja kita mancing dulu saya mau balik dulu Oke, okay, selamat sore, selamat beraktivitas semuanya tetap di rumah aja. Kalau kita mancing aja.